Bismillahirrahmanirrahim Cara Allah mengabulkan doa itu ada tiga jenis Allah kabulkan seketiga Sesuai apa yang kita mintakan Jadi begitu anda memohon Dikabulkan oleh Allah Yang kedua Allah kabulkan doa kita Saat kita sanggup atau memiliki kesanggupan untuk menerimanya Nabi Muhammad SAW itu minta kepada Allah supaya kiblatnya dialihkan dari Masjid al Aqsa ke arah Masjidil Haram. Anda bisa bayangkan nggak? Ketika berdoa baru dikabulkan tiga tahun kemudian. Dan hebatnya beliau tidak mengeluh. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, Sahabat bahkan bukan, Tabiin juga bukan. Ya, hisab Anda masih menegangkan, amalan Anda masih berantakan. Tidak setakwa Nabi Muhammad, tidak sesoleh beliau. Anda baru berdoa tiga menit sudah nuntut. Saya kurang apa lagi ya? Saya sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah puasa. Kenapa belum kau kabulkan juga? Tahajud Anda baru satu rokaat.